Setelah resmi kembali ke Indonesia, PT Chery Motor Indonesia resmi mengumumkan harga Cherry Tigo 7 Pro dan 8 Pro, harga seri Chery Tigo Pro mulai dari Rp368,5 juta. Rupiah. Dengan senang hati kami memperkenalkan Tigo 7 Pro dan Tigo 8 Pro di Indonesia, yang kami yakini dapat memenuhi selera masyarakat urban yang mencintai SUV berkualitas tinggi. Keyakinan kami kuat karena keduanya merupakan produk yang telah kami ciptakan melalui perjalanan panjang, Penelitian pengembangan teknologi dan desain yang luas, kata CEO PT Cherry Motor Indonesia, Shansu di Jakarta, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Ceri Tiggo 7 Pro merupakan SUV 5 kursi dengan mesin turbo 1500 cm3 dan tenaga 155 tenaga kuda. Mobil ini juga dilengkapi fitur Advanced Driver Assistance System, ADAS, dari generasi terbaru Ceri, termasuk cruise control adaptif, pengereman darurat dan kemampuan mengantisipasi dan menghindari bahaya. Geser ke dalam ia memiliki layar LCD layar penuh 7 inci. Layar kontrol pusat 10,25 inci, layar sentuh LCD 8 inci untuk AC pintar, dan kamera mundur panorama mata burung yang sepenuhnya transparan. Selain itu, terdapat gerbang listrik induksi, pengisian nirkabel smartphone, dan pengaturan teknis lainnya untuk mendapatkan perangkat yang lengkap. Alone, okay. People, Cherry 37 7 Pro ditawarkan dalam beberapa harga dan varian Comfort 368,5 juta rupiah Luxury 398,5 juta rupiah Premium 428,5 juta rupiah versi premium 2-ton 433,5 juta rupiah. Dilanjutkan dengan Cherry Tigo 8 Pro, SUV 7 kursi dengan mesin 2000 cm3 turbo charge dengan output maksimal 250 tenaga kuda. Tigo 8 Pro menggunakan teknologi cerdas, yaitu kombinasi kabin cerdas dan ramah lingkungan yang dilengkapi dengan layar LCD 12,3 inci, layar kendali pusat 12,5 inci, layar sentuh LCD 8 inci dan gambar panorama 360 derajat, kontrol suara cerdas dan dengan banyak fitur lainnya. 10 fitur ADAS juga menambah keamanan mobil ini. Tiggo 8 Pro juga dilengkapi logo Sony 8 Speaker, lampu mood multiwarna, dan sunroof panoramik besar. Mobil ini juga memiliki kabin C Pure Cubic Green yang tidak hanya memiliki filter udara kabin antibakteri CN95, tetapi juga fungsi pembersihan kabin otomatis melalui remote control. Dari segi harga dan versi, versi Tigo 8 Pro Luxury dibanderol 518,5 juta rupiah dan versi premium dibanderol 548,5 juta rupiah. Harga tersebut berstatus on the road Jabodetabek.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 untuk kedua model seri Tigo Pro, Chery memiliki beberapa kebijakan garansi seperti garansi premium 6 tahun atau 150.000 km, termasuk garansi bebas perawatan selama 4 tahun atau 60.000 km. Chery juga menawarkan garansi tambahan selama 10 tahun atau satu juta km. Dalam rangka memperkuat layanannya, Cherry menerapkan prinsip layanan bintang 6 untuk semua konsumen kendaraan, termasuk memberikan program berlaku gratis, layanan dasar setiap saat, yaitu reservasi layanan perawatan online, layanan aktif. Untuk mengingatkan pelanggan tentang waktu perawatan, diskon suku cadang untuk layanan reguler, dan layanan eksklusif gratis untuk 1000 pemilik pertama untuk jangka waktu 1 tahun, yang meliputi bantuan pinggir jalan 24 jam dan layanan bebas khawatir, serta layanan door-to-door -door bagi pengguna di Jakarta.